Tidak bisa, kisah ini, Namun kuat dan menguatkan Sebagai perekat setiap lati Yang condong pada mimpi dan Banyak korang yang mengerti tentang tapi Ikatan batin kau panjang waktu Percayalah kita melegenda di sana di masa depanmu di warna mimpimu Jika kita pernah berbagi air mata Sahabat jangan lupa bahagia bersama Sejenak letihkan Kita diciptakan berbeda Demi satu pesan yang sejuk Untuk saling melengkapi Tak banyak orang yang mengerti tentang ini Tapi Jika tembakin kau menggemas panjang waktu Di sana Di limasan depanmu Di warna mimpimu oh, oh. Jika kita pernah Berbagi air mata Sahabat jangan lupa Bahagia bersama Pilih di masa depan dua oh, Tak